Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka, Merdeka Skuat, <tos> setelah <sedang tos> kiri Liatkan kiri Burus, burus <tos> Daga, setelah Skuat Maka mau dah pergi ke depan ke kiri, pusing Skuat, dari kiri cepat jalan Rồi. No. Rồi. No. <laughs> dan salam sejahtera kepada hadirin hadirat. Marilah sama sama kita aminkan bacaan doa ah yang akan dibacakan oleh Limah Masridani binti Doll. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Bismillahirrahmanirrahim al alamin wassalatu warahmatullahi wabarakatuh asyrafil sayyidina Muhammad wa ala Bumi Malaysia Tanah bertuah dan berdaulat serta tempat pembanyak daerah kami Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dan tipu daya musuh Kami segala pendengaran kami, penglihatan kami dan jiwa raga kami Kami memohon keampunan di atas segala kesalahan kami Sesungguhnya, Ya Allah, engkau maha keampunan lagi maha agung. Rambut Rahman, pegawai penerangan daerah daerah Papar berserta rombongan yang dihormati Koprol, Koprol Muhammad Aizat bin Hamdan wakil daripada IPD Papar berserta rombongan yang dihormati Puan Dayanku Hardiana bin Awang Ahmad Tajudin, penolong kanan 1 SMK Bengawan Inje Jurin Bin Osman, penolong kanan hal hewan murid SMK Bengawan. Inje Suhaimi Haji Muhammad, penolong kanan kolom SMK Bengawan. Puan Sarifa Haji Ismail, penolong kanan petang SMK Bengawan. Inje Zulkaria Bin Daud, penolong kanan KPKP -KP SMK Bengawan. Barisan ketua-ketua bidang. Penyakran. Ya okay, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan uh, dengan limpah dan kemurniannya. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, kesemua aktiviti pertandingan sempena bulan kemerdekaan ini telah mendapat sambutan yang menggalakkan terutama di kalangan pelajar SMK Bengawan. Antara pertandingan iaitu menghias kelas merdeka. Perarakan merdeka yang baru tadi kita lakukan Penciptaan saja mereka dan sebagainya, sebagainya lagi lah... ...aktiviti yang kita jalankan. Saya ingin mengucapkan tahniah eh, kepada pelajar-pelajar... ...dan pelajar yang akan menang dalam semua pertandingan yang diperti. Eh, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga... Uh, ...diberikan penghargaan kepada bangsan pentadbir SMP Bengawan... ...terutamanya kepada Tuan Pengetua... Semua penolong kanan yang sangat prihatin sepanjang aktiviti yang dijalankan. Selain itu, saya juga ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih kepada Al-Jarulmasa pengelola yang menjadi tulang belakang program ini yang diterajui oleh ketua panitia Sejarah iaitu Encik Ahmad Safli bin Jafri sebagai orang kuat program ini. Nah, Ditunjangi oleh barisan guru-guru bidang kemanusiaan yang begitu komited menggalakkan tanggungjawab yang diberi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas komitmen dan kesungguhan semua pelajar yang terlibat dalam menjayakan aktiviti Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Namanya selepas dua tahun kita tidak dapat mengadakan sambutan secara bersungguh kerana PKP. Tidak lupa juga di ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kelas, guru-guru mata pelajaran eh, yang sanggup mengorbankan masa ...duit dan tenaga untuk memberikan peluang kepada pelajar masing-masing... ...melibatkan diri bersama-sama menjayakan aktiviti bulan kebangsaan. Para pelajar begitu aktif ya melibatkan diri dalam setiap aktiviti yang dipertandingkan... ...sepada bulan kebangsaan ini. Semuanya ada secara langsung ataupun secara tidak langsung. Saya juga ingin mengogili pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas sumbangan hempa daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar bagi hadiah pertandingan sepenuh bulan kebangsaan peringkat SMP Perlawan kerjasama yang itu daripada Jabatan Penerangan Daerah Papar untuk sama-sama menjayakan sambutan bulan kebangsaan peringkat sekolah pada tahun ini sangat-sangatlah dialu-alukan dan sangat dihargai warga SMP Perlawan ya. tanpa anda semua Aktiviti yang dirancang tidak akan dapat berjalan dengan lancar serta mencapai objektifnya. Yang berusaha Encik Muhammad bin Abdul Rahman selaku wakil pegawai penerangan daerah Papar. Saudara kita, kobrol Muhammad Aizat Amizan, pegawai perhubungan sekolah mewakili ketua VPS SMK Bengawan ya, pegawai perhubungan sekolah daripada IPD ya. <tuk> kerana telah menunjukkan bagaimana tanggungjawab seorang rakyat Malaysia apabila kita menyambut hari kemerdekaan dan juga hari Malaysia jadi ini sebenarnya eh, memberi kita semangat bahawa tarikh keramat ini kalau kita tengok eh, kalau pada tahun 57 itu adalah hari Merdeka dan pada tahun 1963 hari Malaysia kita kena sambut kedua-duanya kita tidak mahu berbalak bila hari Merdeka dan bila hari Malaysia Yang penting adalah Kita kena jaga keharmonian. Jadi hari ini Kita sambut Hari Merdeka dan juga hari Malaysia Bukan sedagada Untuk kita bergembira Tetapi kita juga ingin Memulihkan Memperkasakan Jati diri kita sebagai bangsa Malaysia Hari ini juga Menunjukkan kepada kita bagaimana anak-anak semua eh, bertungkus lumus semalam anda tengok walaupun hujan masih ada pelajar yang sanggup datang ke sekolah sekadar nak memenuhi tanggungjawab dia sebagai ahli kelas. Tanya kepada anak-anak. bagi mereka yang hanya menjadi apa yang suka ikut-ikut saja ah itu kena ubah ya dan kita lalu tadi ya disambut oleh komuniti di Pengawal ini mereka juga teruja mungkin ada di antara mereka ni adalah bekas pelajar yang mungkin pada masa itu dah ingat dulu aku sekolah macam nilah aku dan pada hari ini juga membuktikan kepada kita, apa saja program yang kita buat, kita akan buat secara yang terbaik. Majlis Perhutusan ini, Pembangunan-Pembangunan Program Medikram Malaysia 22 SSD Bengawan, apabila kita Saya hadirnya saya di pentas yang indah dan pagi yang mala ini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk makna kemerdekaan sebenar para para pendengar yang beriman sudah lebih setengah abad Malaysia mencapai kemerdekaan daripada cengkaman penjajah yang sentiasa timbul di dalam benak pikiran kita ialah Sebagai keadaan yang bebas daripada semua aspek, pada era globalisasi ini remaja dilihat sering terikut-ikut dengan cara pecah. Negeriku, yang ku puja, oh tanah airku, di merata dunia harum semerbak namamu, oh Malaysia, aman makmur kaya la la Bangga Atas nama bangsa Malaysia Sekian lama merdeka Tertumpahnya cinta Usia kita makin dewasa Berkali-kali kita diuji Kasihnya bangsa di vela maruah